eh uh, punya overall gambaran. Kita tengoklah. Yang pertama ni, kita nak tunjuklah komponen amplifier. Siap boleh, ni tu LCD, right? So, wah, dilengkapkan dengan bag sekali eh. So, nak buka dekat atas ni, Dan kita boleh dapatkan kita punya light stick. So Rangkat rengan Cikguan berpuati Rangkat dan rasa okey lah eh. Ini dia punya controller Nanti kita tengok kemudian dulu Kita akan dapat USB-C cable Dan juga remote control eh. ha, Dengan harga yang murah ni pun Boleh dapat remote control Dan juga Mungkin instruction dia lah sikit eh. ha, Dekat lakang ni LED beauty view lah, Selfie rod Apa-apa output dia berapa tu semua Kita boleh tengok kat sini lah Cara nak guna tu semua So Kita akan resmikan dan yeah. saya tak sure boleh on ke tak so kalau saya tekan butang lama-lama so dia boleh ha, tu. Dah, dah start buka kan yeah. ini adalah lampu